Oke okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channelnya Teja Arum Wangi, Youtuber dari Tulungagung Masih pemula, perlu belajar Salam dari Tukang Arit Di kesempatan kali ini saya akan membagikan vlog atau video Tentang analisa saya eh, kepada beliaunya. Salam kenal dulu Atas nama eh, Panjenengani pun atau bapak beliaunya eh, Ustadz Ismanu Joko Ismanu Hirlambang alias Ustadz Danu. Oke di sini saya akan membahas nama besar beliau Ustadz Danu karena apa Ustadz Danu itu medianya doa untuk menyembuhkan semua keluhan pasiennya semua yang punya keluhan cukup didoakan Alhamdulillah sembuh. Jadi sini kalau menganalisa saya ini istilahnya menebak dalam arti orang menebak itu kalau nggak benar ya salah kalau benar ya murni eh, hidayah dari Allah kalau salah ya murni dari pribadi manusiawi saya eh, Ustadz Danu itu kalau saya nilai beliau itu memang eh, pengamal agama yang sangat bagus dalam arti beliau sambungnya sama Tuhan sama Allah itu selalu. Jadi beliau ahli wirid, ahli tirakat, ahli puasa. Bahkan saya sempat menyimak beliau waktu diundang di hitam putih itu sempat memfosir tubuhnya. Dalam arti makan itu cuma dianu Ada nasi ya apa adanya waktu saya menyimak saya termasuk fan beliau. Semoga aja ke depan bila Allah mengizinkan bisa Berjabat tangan langsung Bertemu dengan beliau e, Tentang membahas ilmu Ustadz Danu Alias e, Joko Ismanuhir Lambang Ini maaf Saya sering lihat di MNCTV Sering, pokoknya di channel TV, di Youtube Sering, di blog pribadinya Saya termasuk subscribernya Pendukungnya juga Karena beliau berjuang di jalan yang benar Berjuang di jalan yang benar Meluruskan Istinasi Rotol mustaqim meluruskan kalau menurut analisa saya Ilmu dari Ustaz Danu itu Bersumber dari Berawal dari Bersumber dari Nur Muhammad Sekali lagi saya ulangi Bersumber dari Nur Muhammad Karena apa? Beliau sudah hening Istilahnya kalau Jawa itu Sabdo Dadi Atau istilahnya Apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan Pasti terjadi dalam arti atas izin Allah ya. Karena Karena Menurut saya, beliau itu pengamal dharma agama yang baik, kalau poinnya baik, positif, pasti efeknya positif. Semoga beliau diberikan panjang umur, kesehatan, e, bermanfaat untuk orang lain. Yang terutama itu memang di hadis, sebagus-bagus manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi, saya berbangga punya saudara seiman, seagama, e, sesama muslim, bisa membantu sesama Saudara, terima kasih vlog hari ini Ini video bisa dipertanggungjawabkan Bila mana disebarluaskan saya sudah siap Alamat saya lengkap, saya tidak ada tujuan apapun Tidak ada tujuan menjatuhkan orang lain Tidak ada tujuan bila mana yang bersangkutan e, merasa tersinggung atau apa Itu bukan niat saya, saya hanya memperkenalkan diri e, Saya mohon maaf atas sebesar besarnya Wabillahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjutkan, mengaret dulu, mencari rumput.